Jadi semakin berat beban yang dibawa, dia akan semakin kuat pegangannya. Jadi kali ini gue akan bagi tips e, buat kalian yang pakai motor laki gimana caranya bawa barang banyak. Kan bawa barang banyak bisa pakai netik ya. Nah, kalau pakai motor laki kayak gini gimana trik singkatnya pakai namanya s jadi kalau pakai ini kita bisa bawa plastik nih plastik sampah sebanyak ini tiga di motor laki ayo kita mulai biasanya semua di belakang Jadi, semakin berat beban yang dibawa, dia akan semakin kuat pegangannya. Jadi, ini buat, tapi bukan buat jarak jauh, ya. Ini buat jarak dekat aja. Jadi, kalau jauh-jauh sih, tidak recommended pakai trek kayak gini. Dibuat jarak-dekat -jarak aja. Kalau misalnya mau buang sama kan, kalau sampan gak mungkin ditaruh di atas motor atau di atas tangki di peluk baunya kan pasti. Makanya, atau lagi bobo duren bisa nih pakai ini, pakai S hook. Jadi kalian gak usah nyantolin di belakang sini. Kan biasanya ada yang di bagel, cuma dia akan ngalangin si lampu <tuh -tuh> sen atau iya akan ngalangin lampu sen dan bisa patah nih lampu senya, walaupun udah agak oblak ya. Oke, okay, kita lanjut ke Bagian sana oke. Sekarang kita akan nyontoh ini yang di bagian samping. Sama kayak tadi, Cuma eh, kita contohin dulu ke plastik bawah-bawah. Kan, nah, disangkutin Sup, biar dijamin kenceng dia. Ingat lagi, sekali lagi ini buat jarak dekat, enggak buat jauh-jauh. Kalau jauh-jauh, ngerinya akan jatuh, dia lepas, dan harus cukup berat bawaannya biar dia pegangannya kuat gitu. Oh, ini tuh masih bisa satu lagi nih, bisnya Gue dua kantong tuh bisa, ini sekarang mau nyoba tiga kantong, satu kantong lagi, kantong. Oke, okay. bisa kan? Jadi ada tiga. Kanan, kiri, tuh. Kenapa gue narasnya di kanan pada ada knalpot. Jadi karena kalau ke tempat sampah itu kan ada di sebelah kanan dia, apa namanya, e, bak sampahnya. Jadi biar lebih gampang ya di kanan aja, jadi nyompotnya orangnya juga gampang. Kira-kira begini dan masih aman lah ya. Gak nyenggol-nyenggol samping kita itu yang penting jangan jauh-jauh ini buat ke depan doang buat buang sampah doang kalau jauh-jauh mendingan diikat yang kuat di jok sini tapi kan gak mungkin juga buang sampah jauh-jauh kan pastinya dekat-dekat lah kalau barang-barang gede biasanya gue ada lagi tali nya namanya tali karet coba gue kasihin juga dulu ya yang biasanya pernah gue pakai buat ikat barang di belakang Oke, jadi inilah tali yang biasa dipakai buat eh ngarinya buat masang barang bawaan di belakang. Kalau buat jarak jauh ya, pakai ini tuh praktis dan dia kuat banget. Coba kita coba ya. Kita mau bawa, misal bawa helm, pakai ini bisa. Kita akan coba bawa helm di belakang. praktis jadi kemana-mana tuh gue kan bawa ini kalau antar gitu dibawa ini, dibawa ini jadi kalau misalnya ada barang bawa berat, juga, oh. juga kebetulan ini atps tuh ada tanduknya jadi buat ngikat tuh deket nggak usah jauh-jauh sampai ke ke sak atau ke ke bawah bodi cukup di sini aja udah cukup kencang nih. Dilebarin buat nanti di depan atau ke belakang. Gak ya, disini ya? Ini ya? Oh ya, ada.. ada.. Ada buat kenceng. Nanti, nanti. Cukup lah ya. Kalau segini mah. Cukup kenceng kan? ada ini juga karena ini bisa di bisa dilebarin gitu jadi aman lah nggak akan goyang dan ini elastis banget bisa sampai bawah sini salah pesisir banget tuh Best. gue pernah beli yang jaring bundel belet belet modal jaring kan Model jaring yang kayak jaring ikan itu itu nggak awet jadi suka apa? Karetnya itu sekali ditarik maksimal dia langsung langsung apa namanya langsung kendor. Lojak dulu pakai ini buat naruh barang di atas. Kalau jarak deket, pakai es hook kayak gini. Ini udah praktis banget, super praktis. Jadi nggak bingung nyantolnya di mana dan nggak takut baju lo kotor karena misalnya barang-barang yang kotor atau bau kayak sampah gini ini ikut buang sampah ke depan karena emang tukang sampahnya lagi libur katanya sih pulang kampung sampai sebulan jadi pr nih buang sampah sendiri tapi namanya kita berkehidupan tetap harus buang sampah di tempatnya <gifat> oke okay, kita let's go okay. kita mau buang sampah buang sampahnya jadi konten gila ya <gifat> ya lah juga usaha dan ada uang tips. kita kasih 2.000. ribu eh dua ribu kali 2 nah gua seringnya nih bisa udah jadi kalau kartu karcis atau kartu parkir tuh enak ya ribet kalau taruh sini nggak keluar gorobor kantong lagi next kita akan jalan terus aman nah kalau kalau lama-lama entar bisa denny terus oke okay. emang jalan karena kalau kita nggak ada tukang sampah itu begini jadi hargailah mereka para para petugas kebersihan yang mau mengambil dengan rutin sampah sampah loh sampah sampah yang berhasil gitu jadi jangan teriak-teriak lah buat mereka saran gue kalau kalau karena tuh mereka tuh sangat membantu banget nggak bikin kita ribet juga ya kan kalau kayak gini kan penting tuh ya tiap hampir apa ya hampir tiap hari dua hari dua hari sekali lah itu minimal harus potong potong sampah plastik yang baru buat dibuang ke penampungan ya di bak sampah ya jadi itu itu deket pasar untungnya tuh ada dan deket dari jarak rumah gue coba kalau saya bayangin kalau jaraknya jauh itu potong potong sampah di cantolin di motor itu kan nggak banget lah ya jadi sanggup gue adalah apa ya harga mereka gitu lah Jangan berpikir lah, kalau kadang, kadang kalau perlu malah Kalau udah ada biaya iran, malah kalau kita jalan gitu lah Berapa gila kan Dan untuk kebaikan kita, dan yang kita nah, Jadi pernah tuh Gue tuh, karena gak ada yang kan sampah Sampai 2 hari, 3 hari, itu sampah gue di depan rumah Dan apa yang terjadi? belatungan gila Itu jadi kotor jadi tambah jijik ya Tambah gak sehat loh nah, Itu berasa nah. banget loh, kita gak ada tukang apa, -apa perusahaan kebersihan gitu perasa oh, banget yang sih ada jadi, gitu betul, buang sampah tiap hari gitu. tapi buat orang yang bertanggung jawab, dia mah buang-buang seenaknya aja di jenderal jalan gitu sampai kan pernah sering lihat kan ada tulisan dilarang buang sampah di sini ya ini iya, lah di gitu. dekat rumah orang atau buang sampah antar yang gitu. keaja karena jaga kebersihan jaga dada... aku bilang kebersihan juga <tuh> <tuh> apaan sih ya dari rumahku itu sekitar <tuh> gak ada lima menit lah ya kalau <tuh> macet karena di sini kita habis panas banget Tuh lihat orang banyak buang sampah di jalanan sama hal apa kantor sudah Oh, ya. up one. Gagal pasti semuanya terdapat Oh bawah ini Wuuuh tuh Ini juga akan terhadap Oke okay, Terima kasih sudah nonton video Terima kasih udah liga Terima kasih udah nonton Semoga video ini bisa diambil Uh, ...nilai mati nah, Jadi yang pertama, kita walaupun pakai motor lagi ...kita tetap jangan khawatir tentang kemahasannya. Karena itu ada di... Uh, ...ada di... Ya, kita sendiri. Gitu. Dengan pakai s tadi, kita bisa ngambilin barengnya di sana aja. Dan harganya juga nggak masalah banget. Di toko online kayaknya banyak juga deh yang jual s gitu. Kalau gua tuh kemarin dulunya di uh, Mister DIY di toko barang-barang pertanak gitu. dan yang nikmat kedua adalah jangan pernah menyetolehkan yang namanya eh, peran serta petugas kebersihan. karena kalau itu misalnya sepele, itu dampaknya gede banget loh kalau seperti kebersihan itu lagi libur wah itu rumah lo akan banyak belakang karena sama lo gak dibuang-buang gitu ya jadi harga yang mereka minimal dengan ngasih stick lebih ke dia Atau apapun cara kalian yang Yang menurut kalian Pantas gitu ya Saya rasa bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang telah Intinya adalah Buang sampah Oke sekian dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye